Bagaimana sistem pengal dengan menggunakan power Kita lihat di sini ada beberapa yang sudah terdownload ya. Kita lihat pertama, indra nurcah tadi Ini adalah salah satu simulasi pada soal yang bahkan soalnya. Oke, setelah itu di sini masuk pada software yang dinamakan di sini softwarenya software, software PowerSim. Di sini kita lihat di sini ada contohnya ya sebagai soalnya. Buatlah model diagram stock flow populasi mahasiswa dan bekerja. Ilustrasikan perancangan model ketiga kasus di dalam suatu model antara populasi mahasiswa dan pekerja. Buatlah sistem dinamisnya. Mahasiswa dipengaruhi oleh mahasiswa baru. DO atau Dropout. Dropout. Dan kelulusan pekerja dipengaruhi oleh pekerja baru pensiun karena kematian dan mengundurkan diri populasi dipengaruhi oleh kematian dan kelahiran dengan nilai matematik sebagai berikut. Angka kematian kurang lebihnya di sini 109.000 jiwa per tahun, angka kelahirannya di sini 149.000 per tahun. Dengan populasi nilai awal, 1 juta mahasiswa, baru sebanyak 20 ribu per tahun. Dengan mahasiswa awal, 70 ribu jiwa. Mahasiswa yang lulus 70 persen. Dan, ya, dan jumlah mahasiswa sebanyak 7 persen drop out. Ya, drop out siswa yang masuk pekerja awal adalah 2 juta jiwa dan dipekerjakan yang baru 20% dari pekerja yang ada pensiun yang mundur dan mengundurkan diri sebanyak 12 persen per tahun dari jumlah tenaga kerja yang ada Oke kita masuk di sini ke hasilnya ya nah, di sini populasi. Populasi di sini adanya kelahiran. Kelahiran itu kurang lebih 149.000 jiwa per tahun. Nah, dan di sini ini adalah sebagai populasi awal. Kita lihat karena di sini populasi awal kelahiran dikurangi kematian sebagai populasi awal. Oke. Okay. Lalu di sini ada sebagai input, inputnya adalah kelahiran, ya, oke, okay, kelahiran, terus kematian, oke, okay, 109.000 jiwa. ada di sini ada namanya populasi awal, ya, populasi awal di sini seperti dalam contoh itu 1 juta jiwa. Berarti ini sebagai konstan di sini. Lalu bagaimana yang ini? Jumlah mahasiswa baru adalah 20.000. Lalu mahasiswa yang lama kurang lebih mahasiswa awal, Bapak dikurangi lulus atau dikurangi lagi drop out ya Oke, okay. lalu di sini dropout-nya berapa? 0,07. Artinya di sini. 7%. Ya, 7%. Ya, definisinya di sini harusnya di sini ada presentasi Oke. Okay. Lalu di sini masih awal 70.000. Ribu. 70.000 ribu harusnya dari ini ya, populasi sini. Oke. Okay. Berarti di sini hasilnya adalah di sini konstan. mabah itu konstan. Atau tetap, lalu di sini berikutnya, pekerja awal bisa dilihat di sini. Pekerja awal, pekerja baru, pensiun, dan mengundurkan diri. Nah. Kalau melihat dari soal, harusnya semua ini tergabung, tetapi ini bisa saja dipisah-pisah seperti ini, harusnya. Ketika ada pekerjaan baru, ini pekerja baru, berarti dipengaruhi adanya mahasiswa yang lulus berapa persen yang bekerja ke sini, mungkin kalau di sini itu bisa disimulasi ke sini ya, tapi ini dipisah nah, lalu bagaimana di sini ini akan berpengaruh kemana, karena kan kematian kematian di sini berarti ini berkurangnya ke sini ya jadi ada hubungan harusnya ketiga ini adalah sama-sama saling terhubung jadi kalau kita lihat dari uh, soalnya ini adalah satu kesatuan satu kesatuan oke okay. kita lanjut lagi ya ini ya ini dengan uh, populasi tadi, lalu yang keduanya ini adalah tentang keuangan. Saya dibuka dari tugasnya. <tuh> okay, ya. Ini ada suku bunga. Nah, ini tabungan awal, 25 juta jumlah uang di sini. Lalu, ini apa? sebagai konsan adalah di sini sebagai 0,1. 0,1 itu buah. Ya, ini buah. Lalu, di sini pajak 0,5 persen. Ya, berarti ria pajak ini pasti berkurang. Kalau kita lihat dari sini, ya, lihat dari sini, hasilnya, sebentar ini, kita geser. Ya, nah, lah, lalu di sini, nah, tahun 2020 penyimpanan tiap bulan 2.500 penyimpanannya konsan tabungan awalnya tetap pengambilan rutin pajak Apakah ini sudah sesuai nah ini mungkin kita dibandingkan dengan yang lain saya lihat punya ini masih tadi pekerja Okay. Nah ini. ini, masih sama dengan yang tadi. tetapi kalau yang ini, dia sudah saling memberikan hubungan, ya. Ini perbesar lagi. Nah, antara yang ini, jumlah populasi dia berpengaruh ke jumlah mahasiswa. Jadi, mahasiswa ini berpengaruh ke sini ya. Nah, ini sama-sama saling berpengaruh. Kalau yang tadi, oke, berikutnya perintah nih: keuangan yang tadi ya. Kalau lihat dari soalnya, buatlah simulasi model keuangan perbankan dengan asumsi tabungan 25 juta suku bunga 51 persen pajak 0,5%, persen pengambilan 590.000 ribu per bulan penyimpanan setiap bulan adalah 2,5 juta. Kita lihat di sini, oke. Ini adalah suku bunga. Satu persen Ya, sepuluh persen 0,10 persen atau Satu persen Lalu di sini ada 0,5 persen Ini berarti lambang ini adalah Konstan ya Tetap berarti Tabungan awal Ini sebagai supply Tabungan awalnya Lalu pengambilannya tiap bulan Nah, di sini kita lihat Sekarang dulu ini jumlah tabungan, jumlah pengambilan, jumlah penyimpanan. Oke, Oke ya. Di sini 2020-26 juta penyimpanan tiap bulannya 2.500, tabungan awalnya 2.500 pengambilan. Ini maka lama-lama di sini ya. Mungkin kalau kita ngitungnya seperti ini, di tahun 2026 kemungkinan tabungannya akan berubah menjadi 173.370.000 dengan asumsi setiap bulan 2.500 dan pengambilan 590.000 per bulan. Lalu bunganya tetap konstan dan pajaknya itu konstan. Maka hasilnya seperti ini. Okay. Terima kasih.